Usaha bersandar ke arah mata anih berbeda. Kau berat kenyam malam tak ku menanti pacar. Sudah coba berbagai cara agar. Tak tetap bersama, yang tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Berdebat apapun paham menuju kata pisah, jangan takut. Dulu, yang perubahannya telah ku berlimpah, kau masih bisa. Berbagai cara agar kita tetap bersama. Tersesat dari kisah ini hanya kau takutku hilang. Perdebatan apapun menuju kata besar. Yang paksa kan